Kita jangan hanya fokus bagaimana memenuhi kebutuhan fisik kita saja, artinya makan, minum, ya, dan lain sebagainya. Tetapi juga kita harus fokus kepada makanan kejiwaan kita. Kalau dalam agama makanan rohani kita, ya. Kenapa? Karena faktor kejiwaan ini juga bisa mengganggu kesehatan fisik kita. Hmm. Jadi dalam agama juga dikas. Jadi hubungannya dengan agama dengan ilmu kesehatan jiwa ini sangat penting. Sangat penting sekali hmm. gitu, karena salah. Sila satu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channelnya Dedy Z3 Official. Baik, di video kali ini kita akan bertanya seputar ilmu wisata, khususnya ilmu kejiwaan. Untuk lokasi waktunya, kita langsung memberikan kesempatan kepada Amanda kita, jadi Kuta Escape Nas Baik. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh. Memang di video kali ini agak sedikit berbeda ya, ya. Sebelumnya saya sebagai pewawancara oh, ya Sebenarnya <tuk> saya bertanya ya. kepada narasumber, Tetapi pada malam ini kebalikannya Saya yang ditanyai oleh Allah oh, Sardini ya, Baik, oh, perkenalkan nama saya jadi Putra Eskepnos dan sekarang saya sedang OTW atau belajar ataupun pelatihannya S 2 ya S 2 kekuatan menjadi master kekuatannya dikonsentrasi untuk ke di kedua. dan sudah berjalan lebih kurang tiga bulan di Padang Universitas Andalas Fakultas tes Alhamdulillah ya bersyukur sekali pada malam hari ini ya. mungkin itu sedikit dulu perkenalan singkat selamat. Jadi ini begini ya kita, apa motivasi Abang kita ini mengambil S2 di jurusan kejiwaan? Baik, terima kasih, Ah uh, yang pertama perlu kita ketahui bahwa ilmu kesehatan ini sangat luas Betul. Ya. Mulai dari D3, yeah. ya, D3 kemudian dilanjutkan dengan S1 nya yeah terus uh, kita mengambil profesi lebih kurang yeah. satu tahun untuk yeah. itu ada istilah nurse ada ya yeah, yeah, Nurse yeah. itu sebuah profesi uh, di mana kita sudah mencapai level uh, tenaga profesional oh namanya. gitu eh yeah, yeah, nah MCAP ini master kepelatan ini mengarah ke spesialisnya nah jadi setelah M.K. M.K. ini, yeah. kita akan mengambil spesialisnya di bidang kejiwaan. Namun M.K. ini yeah. sudah ada konsentrasinya di bidang kejiwaan. Jadi seperti ini kita. alasan pertamanya. Yeah, iya. Yeah. Artinya adalah ilmu itu akan lebih berguna nanti ketika kita lebih memfokuskan kepada satu yeah. uh, topik seperti itu. Yeah. Oke. Okay. Yang kedua, saya kedepannya bercita-cita ingin menjadi sebagai pengajar ya insya Allah ya mudah-mudahan Tuhan dikaburkan. ini dikaburkan uh, dan memang dituntut linier uh, perawat D3 nya uh, S1 nya juga harus linier oh, okay. uh, ya, perawatnya juga dan S2 nya harus perawatnya juga seperti itu nah, nah, nah, gak bisa pindah dengan enggak, enggak enggak enggak enggak bagus, gak bagus seperti itu nah yang selanjutnya yang memotivasi saya untuk mengambil di bidang ilmu kejauhan ini Uh, saya berkaca pada diri saya sendiri. Ternyata di dalam kita menjalani sebuah kehidupan ini, ya, bukan hanya kesehatan fisik yang harus kita optimalkan. Benar. Ya? Ya, benar. Uh, kenapa? Banyak orang yang sehat fisik di luar sana, ya. tapi dalam kehidupan psikologisnya, di mereka sering merasa cemas ya menghadapi nah, sebuah kehidupan ini. Ya. Ketika mendapatkan suatu masalah, juga e, cemasnya itu berkelanjutan ya. dan seperti itu. Nah artinya dengan saya belajar belajar ilmu jiwa ini, hmm. saya akan memahami diri saya sendiri, terutama diri anak, ya keluarga, baru lingkungan. Jadi abanda kita ini mencari solusi orang yang kena sakit jiwa. <laughs> iya, iya bisa jadi betul. Bisa jadi. Memang ini seperti percandaan ya, karena yeah. karena saya rasa memang. Uh, kita khususnya di Riau mm. ataupun di Kampar inilah ya yeah. uh, Mereka memang agak tabu mendengar masalah Benar. kejiwaan Benar. Ya? Dan ke depan kita harus familiar loh yeah. tentang masalah kejiwaan Coba, Ustadz pernah jalan ke Pekanbaru ya Benar. Yang yang terbaru ini, ini mohon maaf cerita penduduk pemirsa ya Rumah sakit jiwa itu sudah seperti hotel oh. ya, Tempat pelayanannya itu kalau dari jauh kelihatan seperti bandara. Bandara ini pesawat Bendara cantik apa? cantik bukan seperti tahun 2000 ribuan atau tahun 2015-13 sebelumnya ya saya terpikir apa sih tujuan pemerintah untuk memperbagus tempat ini Benar. kedepannya bakal banyak terjadi orang yang masalah kegangguan kejiwaan Benar. iya nah, ini ini yang harus kita uh, dalami dari sekarang Tujuan saya untuk mempelajari uh, ilmu kejiwaan ini adalah bagaimana supaya tidak terjadi kemasalah gangguan jiwa. Artinya adalah tugas saya ke depan mempelajari ilmu kejiwaan ini dengan uh, sedetail mungkin dan bahkan memberikan uh, berbagi ilmu kepada masyarakat ya. Kalau bahasa kami nya preventif, artinya pencegahan supaya tidak terjadi permasalahan seperti itu kita ini nah, Amanda, hmm. pertanyaan selanjutnya, kami sebagai orang awam nih, ya, ya, ya, ya biasa kan? Betul, betul, betul. Jadi kita ingin uh, bertanya, bagaimana kita membedakan antara stres dengan gila? Oke. Okay. Apakah orang orang stres ini bisa berlanjut-lanjut bisa jadi orang gila atau gimana? Bukan penjelasannya? Baik, sebenarnya yang menentukan ini adalah memang sudah spesialisnya ya nah. Tapi dari uh, buku ataupun materi ataupun pembelajaran yang sedang kami pelajari ya, ya ternyata hmm. kejiwaan kita itu ada tiga kategori. tiga ya? kategori. bahasanya seperti ini, mental sehat atau jiwa sehat. Yeah. ya kita biasa saja yeah. ada stres, kita selesaikan stres itu. Yeah. ya, stres itu artinya tekanan, ada tekanan sehingga kita menyebabkan stres. Okay, seperti nah, ya. sepertinya contohnya yang gini, ketika kita mau ujian, yeah. tentu ada ini perasaan yeah, ini serasa, kita serasa, ya, perasaan takut, ya, takut, ya. ya, takut seperti yeah. itu ya. nah selesai ujian kan? Lega iya, lagi. Rega, nah, itu. nah, itu hal yang biasa. Hmm. Nah, Yang kedua, masalah psikososial namanya bahasanya. Antara gangguan jiwa dan sehat tadi ada di pertengahan tadi. Hmm. Nah, hmm. Apa itu yang di pertengahan tadi? Masalah psikososial namanya. Artinya adalah salah satunya seperti ini, kita bahas tadi di tekanan. Kita sebagai ya, ya. mahasiswa ya. ya, ya. Itu banyak ketika kita uji kita merasa khawatir, nih uh, sehingga menyebabkan kita stres nih, ya. kitanya ya. Nah, stres ini kalau kategori yang tengah ini, ya. stresnya makin berlanjut, Oke, ya, ya, kan. ya, rasa berlanjut. Ketika dipikirkan terus, ya, terus. Nah, ini. nah perbedaan antara masalah psikososial dan gangguan ini ya. adalah waktunya. Hmm. Hmm, ya, kalau kurang dari enam bulan perasaan itu nggak yeah. harus ada. Yeah, ada itu masih masalah psikosoial sosial Asa bakal terjadinya gangguan jiwa nanti hmm. nah ketika lebih dari enam bulan ya yeah, uh, sudah pelarut lebih dari enam bulan itu baru dikatakan orang dengan gangguan jiwa bukan orang gila ODGJ sebenarnya ODGJ sementara yang tengah trik ODMK orang dengan masalah kejiwaan Hmm, sebelum enam bulan. Nah, sebelum enam bulan. Kalau setelah ODGJ, ODGJ. Jadi hmm. kita harus membedakan dulu istilah jiwa sehat Benar. ODMK, orang Benar. dengan masalah kejiwaan, kejiwaan dan ODGJ, orang dengan masalah kejiwaan, gangguan. Gangguan. gangguan. Tapi tidak dikatakan jiwa, uh, gila, ya. Enggak. Alam. Jadi solusinya untuk orang seperti ini, orang yang ODGJ ini gimana? Pak? Nah. Baik. ODGJ ini kan berlangsungnya lama. Benar. Nah, artinya kenapa bisa terjadi ODGJ Nah, itulah pengetahuan keluarga kita, pengetahuan masyarakat kita yang masih kurang terpapar dengan pemahaman atau ilmu dengan masalah kejiwaan. Nah, itu nanti tugas saya. Ya bakal menjelaskan bagaimana supaya tidak terjadi permasalahan tersebut. Nah, nah sekarang pertanyaan eh, saudara bagaimana penanganannya? Tentunya kita ya. Kita harus bawa ke ini ke klinik ya, jiwa. Artinya ke rumah sakit. Ya, benar. Nah, sebelum dirawat itu kan kita masuk ke poliklinik, polik, polikliniknya. Benar. Nah, di situ kita diberikan nanti semacam eh, pengarahan di situ, baik dari perawat jiwanya ataupun dari dokter jiwanya. Ya, ya. Nah, ada memang pasien itu disarankan bisa kembali lagi rawat jalan, ya. ada yang harus dirawat. Ya, ya. Nah, yang harus dirawat ini biasanya, biasanya. sudah mengganggu ketentraman ataupun warga kita atau keluarga kita sudah merasa resah Benar. karena gini orang di di identik dengan mereka suka mengamuk-amuk artinya sudah mengganggu dari kehidupan ini ya. ininya bermasalahkannya ya. jadi gini bang ada yang saya lihat biasanya di jalan-jalan itu biasanya dia normal jalan bareng sama kita tiba-tiba stresnya datang. Nah, ini ya. Apakah dikatakan jiwa sementara, eh, sakit, gi, gila sementara atau jiwanya cuman? Aja? Jadi gini, <laughs> ini menarik nih, tapi ya. saya apa merasa ini nih, karena belum terlalu ini ya, sebenarnya ya. mendalami ya. ya benar. Nah, tapi sepemahaman saya seperti ini. Ketika kita berbicara ODGJ tadi, orang nah. dengan gangguan jiwa tadi, ya. mereka itu seperti ini. Ada semacam bisikan-bisikan, kalau bahasa kami oh, halusinasi. Iya, halusinasi. Ya. Misalkan nih, kalau kalau kita identik dengan orang kamu, ada yang menyuruh bahasanya ini, ada hukul yang mati, dia. dia, hukul dia, pukul dia, kaper dia, seperti itu. Ada yang yang ini ya. nah Jadi jadi seperti ini eh, pohon. Kalau kami berbicara di ilmu eh, kepakatan jiwa itu ada ya. pohon masalah. Okay. Yang dasar akarnya itu tadi, ya ketika kita punya masalah ya. kita pendam. Ya, kita tidak mampu berbicara ataupun mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain yeah. Sehingga itu bakal menumpuk lama ya, ya, Dan itu bakal terjadi nanti yang namanya uh, Kita merasa diri kita tidak berguna oh. Kalau bahasa kami harga diri rendah lah bahasa yeah, seperti yeah. itu ya Merasa tidak berguna Apapun kita merasa saya tidak mau keluar lagi yeah. gitu ya Uh, ini kalau kami bahasa isolasi sosial itu sudah hmm. malu berbicara dengan hmm. teman, sudah malu untuk uh, bersama masyarakat. Gitu. Ya, ya. Artinya dia mengurung diri. Hmm. Nah, yang dua inilah akar masalahnya. Nah, hmm. jadi, jadi mengurung diri karena tekanan tadi. Iya, nah, karena, karena iya karena perasaan karena dia sudah ini. Iya, di, iya, iya, betul, betul Nah, ketika itu berlanjut berlanjut, ya. ya baru nanti kemungkinan dia itu ada mendengar bisikan-bisikan. Kalau kita tidak petangani itu, yeah. yang harga diri rendah sama isolasi yang tidak mau bersosialisasi itu, ya dia akan menghabisikan bisikan gitu. Uh, Banyaklah ini nah. Jadi saya juga bertanya-tanya juga, mbak, uh -uh. ketika melihat kejadian orang yang mahasiswa atau anak SMA SMK ketika mengalami ujian, uh -uh. banyak yang sebelum ujian itu sudah bunuh diri bertanya-tanya, bunuh diri ini apakah sudah sampai ke tahap ODGJ atau uh -huh. apa, OKPM? Atau uh -oh, OMK, ODMK o -O jadi saya bertanya nih, uh -huh. kok bisa, kalau dipikir-pikir kok bisa dia bunuh diri karena dengan ujian aja kita jalani? gitu pasti, nah, ya? jadi begini ya di dalam ilmu kejiwaan, uh -huh. yang perlu kita ketahui bahwa siapapun orangnya pasti uh -huh. bermasalah dengan hidupnya Benar. Ya, siapapun orang, asal kita uh -huh. itu pasti ada uh -huh. masalah Ya. Nah, tergantung lagi manusianya. Ya, ya. Ya. Ada orang yang dengan ada permasalahan, eh, dia ya. hadapi dengan apa namanya eh, ini, menjadikan itu sebagai ancaman bagi dia, ya. dan ada orang dengan ada masalah itu menjadikan motivasi bagi dia untuk bisa menghadapinya, kan? Seperti ya, itu ya, mekanisme ya. coping, bahasa ya, kami. Ya, Ketika kita mampu menjadikan permasalahan itu, menjadikan tantangan untuk hmm. bisa diselesaikan, ya. itu uh, cara menanggapi masalahnya baik. Oke, okay. okay. Ketika seseorang menghadapi masalah, menjadikan itu sebuah ancaman, hmm. ya, kata remaja tadi, itu ujiannya ini menjadi ancaman bagi dia. Ya. Itu, itulah tadi bisa jadi gampang bunuh diri, ya. ya Betul, ya, memang, ya. Ada, memang ada mengada kejadian seperti itu, ya. Nah, artinya... Uh, Kopingnya tadi ya nggak bagus oh, ah jadi itu memang ada perasaan sesaat itu. Ya. jadi belum bisa kita katakan dia tuh sudah gangguan jiwa, belum hmm. karena yang kita ketahui tadi kalau udah jiwa itu enam bulan ke atas enam bulan. Nah, bulan tapi bulan. orang yang secara tiba tiba-tiba tadi nah permasalahannya adalah cara dia menegapi masalah cara dia tapi bisa dikatakan kejiwaan tidak? Iya eh, gangguan, oh, gangguan kejiwaan, gangguan nah, kejiwaan, masalah kesehatan sosial tadi. Iya, iya, nah iya. itu yang antara tengah tadi iya. gangguan iya. dengan masalah psikosoial tadi iya. yang di tengah-tengah tadi karena di bawah enam bulan. Iya benar. benar. Nah bulan. seperti itu rekomendasi jahat ya. untuk kepada penonton saya gimana? Baik para penonton yang beriman kesimpulannya adalah kita jangan hanya fokus bagaimana memenuhi kebutuhan fisik. Kita saja, tapi nah. makan, minum ya, dan lain sebagainya. Tetapi juga kita harus fokus kepada makanan ke, kejiwaan kita. Kalau dalam agama makanan rohani kita ya. Kenapa? Karena faktor kejiwaan ini juga bisa mengganggu kesehatan fisik kita. Nah. Jadi dalam agama juga di. Jadi hubungannya dengan agama dan kesehatan jiwa sangat, sangat penting sekali gitu. Uh, ini orang yang bagus uh, iman iya, atau iya, keagamaannya iya. itu jarang terjadi. Gitu masalah ininya karena dia yeah. cepat kembali kepada yang punya masalah. Masya Allah. Soalnya date. Iya terbaik. Mungkin cukup sekian dulu kali ya. Karena yeah. kami juga sedang proses belajar. Banyak yang harus di di ini di, mengenai di, di, di, dipelajari. Insya yes. Allah bakal berbagi nanti di channel lebih detail tujuan. Terima kasih banyak buat abang kita dari Bunda Skeptnas ya yeah. yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Dan tutup bagi para penonton yang ingin bertanya seputar keiliran silakan silahkan ditulis di kolom komentar sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam